halo semuanya balik lagi sama aku teman Prasojo di konten tim For Shoot <laughs> setelah sekian lama aku teman Prasojo sama Ilham Wibowo tidak pernah bikin konten akhirnya hari ini kita bikin konten bareng-bareng lagi dengan tema apa ham? kulineran mangan deso <laughs> hari ini kita lagi berada di depan stadion Ngawi stadion ketonggo kita mau beli itu, ham, cilok bandung. Jadi buat teman-teman yang ada di Ngawi pengen uh, nyobain kuliner bandung, gak usah jauh-jauh ke Bandung, Jawa Barat. Cukup di depan Stadion Ngawi. Yuk ham, langsung aja merapat. Cus. Mang, beli mang. Oke nih, ham. Jadi uh, ADW cukup modal CPTC, penting jajan. Oke, okay nih ham ya. Oke. Okay. Oke, Mang. Aku mau beli cilok Bandung. Piro? Uh, 10.000 jadi 2. tahu. Uh, campur, ya, Mang. Pedes Hah? Pedes. Ya, pedes, satu, eh, satu sumber uh, Dimu uh, main jualan di Ngawi udah berapa tahun, Mang? 1 tahun 1 tahun. tahun ya. Sama Mang siapa? Mang Pendi. Mang Pendi. Ini asli Bandung ya, Mang? Asli. Ini eh, ikut orang apa punya sendiri, Mang? Orang, orang ikut orang ya oh, oh, biasa. oh ini banyak ya banyak di Ngawi itu ada berapaan sih mang? Oh, outlet ya gini. ada lima eh? ada limaan ada lima outlet lor di kabupaten Ngawi aja <laughs> oke okay, mang sambil sama ya huh? uh -uh. sambil bikin konten youtube gak apa-apa ya mang? iya oke okay. <laughs> mantap ya alih protes iya dulu emang sering bikin konten-konten gini mang cuma uh, setelah nikah kan butuh dana. Iyalah. Yang keren <laughs> jadi jualan pentol. Tentang, tentang kuliner ya? Ah, ini tentang kuliner, Mang. Badu, Sekarang konten tentang kuliner. Ini, Mang. Ini, Mang ya. Oke, makasih, Mang. Mau tanya-tanya juga, Mang. Uh, uh, kalau Mang balik ke Bandung biasanya berapa bulan sekali apa berapa tahun? nggak mesti sih. Oh, gitu ya? Soalnya ada ada ada. Oh, oh, gitu ya? Ini udah tiga bulan. Tiga bulan. Ini biasanya sekali bawa bawaan berapa kilo, Mang? Ini bijian ya Oh, hitungannya bijian? Iya. Sekarang nyampe tujuh ratus. Nyampe tujuh ratus ribu, gitu. Tujuh ratus biji apa tujuh ratus? Oh, biji ya. Oh, ya, Bang, mau pindah tuh? Oke-oke. Okay, okay. Makasih, Mang ya. Oke, okay, siap. Sampai jumpa di kuliner selanjutnya. Oke-oke, Mang. Aku makasih, Mang ya. Mantap, cilok Bandung. <laughs> Review. Oke, okay, kita review dulu cilok Bandung, cuy. Pi <tuk> <tuk> mau langsung napa? Langsung, langsung. Langsung. langsung. Jadi sitok e kowe ya. Sitok kowe sitok e aku. Oke, aku arep review cilok Bandung. Langsung. Jadi ki enggak ono uh, edit-editan, langsung sikat terus. <tuk> nah, ini pertama sing tak coba tahu, Kang. Cilok Bandung pake tahu langsung ya lho eh, enggak enggak cuma apa enggak <tumak> cuma ya apa enggak mantep nih kalau jelak Bandung itu jadinya kayak ini lho jadi bumbunya itu campur banget melar soko caos e, kecap tambah mana kaya uh, bumbu yang apa kum bubuan jadi pedesnya mantep banget nah ini yang ciloknya cek suri ini enak banget lembut oh ini gilir ini aneh ini cek ham Nah, kayak Nah, itu ayam. Ada isinya. Coba so, teman-teman, mungkin yang pengen kuliner Bandung untuk teman-teman Karas di Denan Ngawi dan Madiun dan sekitarnya datang aja di depan stadion Ngawi. Mantap, murah. Cukup sekian konten hari ini jadi buat teman-teman tau ulangi mana? jangan lupa like, komen, dan subscribe support terus Tim Foursuit dan ya konsen terus lah enak cuane. Paling enggak, ya besoknya gue ngopi ya? jadi ikutin terus sampai jumpa di konten selanjutnya cuy matur suwun dan jangan lupa komen di bawah challenge ya, tak ulang lah. gak challenge opo mas demun Oppo beli minuman rasa gede untuk beli jajanan, bawa baskom, beli sate, sudu eto, <laughs> semoga enggak ada yang lebih lah. See you next time, bye! <laughs>